USD JPY bullish, hati-hati aksi lanjutan. Bias harian pergerakan USD JPY terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan saat ini harga akan berkonsolidasi di bawah area resistan.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 Sebaliknya waspadai jika harga usd terus bergerak ke bawah dan menembus level 123.01 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 122.37. Sekian analisa forex untuk tanggal 6 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212